Kesempatan kedua, karena Tuhan nggak mungkin bunuh saya. Allah itu baik. Tuhan tidak akan berbuat jahat kepada Anda dan saya. Pilihan Tuhan hanya satu, memulihkanmu. Itu yang Tuhan mau. Bukankah Tuhan sudah seal the deal di kayu salib di Kalvari? Tuhan sudah tutup perdebatan. Tuhan tidak ada pertukaran bayangan. Kalau saya datang kepada Tuhan, nggak peduli sesalah apapun, pilihan Tuhan hanya satu saja, yaitu memulihkan saya. Meskipun saya mungkin masih perlu menanggung konsekuensinya, yang penting mataku tertuju pada tujuan. Pokoknya Tuhan akan menjadikan aku bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Itu satu hal yang kuyakini. Kalau aku harus mengalami sakit karena konsekuensi, bersama Yesus aku dapat menanggung segala perkara. Pulihkan saya Tuhan. Anda dan saya tidak punya pilihan. Kita harus jalan maju dan jalan ke arah Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya.